Nah ini coba saya bacakan dari media online-nya kompas.com Dengan judul ada demo mahasiswa di depan godun DPR Masa aksi telah tiba di kawasan Senayan Ah begitulah Jadi sejumlah mahasiswa peserta unjuk rasa dari Universitas Indonesia Dan sejumlah universitas lainnya Ya telah tiba di gedung DPR MPRI Senayan Jakarta Pusat Selasa 28 Juni 2022 siang Nah berdasarkan uh, pantauan bahwa mahasiswa Universitas Indonesia Datang menggunakan bus dan berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda Tepatnya di depan gedung TVRI Nah para peserta unjuk rasa datang membawa sejumlah atribut demo seperti bendera serta spanduk yang berisikan tuntutan mereka. Sementara itu, polisi lalu lintas belum melakukan penutupan jalan di ruas Jalan Gatot Subroto menuju arah selipi yang berada tepat di depan gedung DPR MPR RI. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju arah selipi terpantau normal dan jalan masih dapat dilintasi nah ini aksi hari ini kawan merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya di patung Arjuna Wijaya atau patung kuda pada Selasa 21 Juni 2022 lalu nah, di sini ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau Bem UI Bayu Satrio Utomo dan keterangannya Selasa mengatakan oh bahwa dia akan tetap menuntut atas keterbukaan draft RKUHP, nah keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP dan segera membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang turut mengancam HAM dan demokrasi, nah, begitu ya. Nah sejumlah juga tuntutan mahasiswa adalah mendesak presiden dan DPR RI untuk membuka draft baru terbaru KUHP tersebut. Nah kedua menuntut presiden dan DPR RI juga untuk membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berepresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial nah begitu kawan ya kayaknya ini termasuk eh, masalah korupsi juga kan nah, ini kawan gak saya perlihatkan videonya ya lah kurang, kurang lebih inilah uh, gambaran guys saudara-saudaraku terkait ya uh, aksi si demo mahasiswa hari ini Nah, di sini saya ikut berbicara guys saudara-saudaraku semuanya bahwa dengan adanya aksi seperti ini mahasiswa kan berarti ada yang tidak beres ada yang tidak beres Eh, yang dilakukan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ya maka nah ini mahasiswa turun ya ini mahasiswa turun ya diantara agendanya masalah oh, keterbukaan ya draft KUHP nah di mana di situ diduga itu jika ya draft RKUHP ini disahkan maka di situ akan membatasi ya membatasi orang untuk berekspresi di negara yang berdemokrasi ini ya. kemudian saya juga pernah baca salah satu yang bermasalah juga adalah hukuman ya hukuman terhadap uh, para koruptor nah, ini kayaknya ada keringanan keringanan Padahal ini kalau di, dilihat ini koruptor ini kan orang-orang yang tidak mau peduli ya terhadap hak orang lain karena dia mengambil hak orang lain di situ. Ya. Lebih cenderung disebut ya merampoklah entai buat ya orang rakyat itu yang dikelola negara atau apapun ini ada keringanan seharusnya itu hukumannya hukuman berat bukan malah dikasih keringanan. Nah jadi ya kita doakan adik-adik adik kita yang masih suam turun ke jalan sebagai senantiasa diberikan semangat, ya, kesehatan, keselamatan, keberkasan semua umur yang panjang. Ya, doakan juga aparat yang menjaga aksi ini ya agar semantiasa juga diberikan semangat dan kesehatan, serta keberkahan. Ya, semoga suara mahasiswa ini didengar oleh pemerintah terkait rapir KUHP tersebut. Sehingga tidak perlu lagi ada, ada aksi berjilid-jilid. Ya, berjilid. Nanti habis ini ada lagi nanti, dan ini semakin besar. Jadi ini seharusnya pemerintah ini harus uh, lebih lebih cerdas lagi ya lebih memperhatikan lagi keinginan mahasiswa ini ya karena kalau sudah suara mahasiswa tidak didengarkan dan ini adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya maka bisa memunculkan ya kekuatan kelompok-kelompok lain untuk bergabung kepada kelompok mahasiswa. Nah, tentunya ini tidak diharapkan. Apalagi permasalahan bangsa kita sekarang ini kan. Oh, lumayan banyak. Ya, mulai dari harga sawit. Nah, ini kalau harga sawit. Artinya para pekerja yang sawit, Ya, yang merasakan dampak. Eh, turunnya harga sawit. Nah, ini juga bisa membentuk kelompok tersendiri. Kekuatan tersendiri. Untuk aksi. Belum lagi minyak goreng yang belum stabil Banyak Dan ini harusnya diselesaikan satu-satu nah, Karena mahasiswa ini adalah -pol. ya Kita kan semua menghindari Kita semua baik pemerintah maupun rakyatnya kan Menghindari perpecahan Menghindari apa yang namanya keos Menghindari apa yang namanya aksi besar-besaran Kita semua tidak berharap Termasuk pemerintahan rakyat Nah caranya gimana? Ya pemerintah dengarkan rakyatmu. Ya dengarkan mahasiswa. Dikaji kembali kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat secara umum. Jangan memaksakan. Kalau memang keinginan kita sama. Membangun bangsa Indonesia. Nah ini kawan. Ini saja. Tolong bantu bagikan videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI akan mati.